Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada kesehatan seorang Aquarius di bulan Februari. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Februari. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambilkan hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2021. Jika karakter kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2021. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan.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 five of ataupun lima pedang secara umum five of itu diartikan pandai melihat situasi dan kondisi di saat semuanya sedang terjatuh daun ataupun mengalami penurunan serta mengalami gangguan di dalam kehidupan sehari-hari jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2021 kesehatannya mengalami sedikit penurunan namun di satu sisi seorang Aquarius mampu melihat peluang dan mampu melihat suatu celah yang dimana di sini seorang Aquarius meminta bantuan serta memanfaatkan tenaga orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari seorang Aquarius sendiri. Dan di sini efek yang ditimbulkan adalah seorang Aquarius bisa beristirahat dan mendapatkan kesehatan serta ingin pulih di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Page of One secara umum page of one itu diartikan seorang anak jadi disini menggambarkan seorang Aquarius sedang mengalami penurunan kesehatan di bulan Februari tahun 2021 dimana sini seorang Aquarius melihat situasi dan kondisi dan meminta bantuan kepada seorang anak Aquarius untuk menjalani serta membantu Aquarius dalam melakukan aktivitas sehari-hari di bulan Februari tahun 2021 yang dimana disini berdampak positif kepada seorang Aquarius sehingga Aquarius bisa beristirahat. Dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hangman. Secara umum The Hangman itu diartikan pasrah karena yakin-yakin karena kuat-kuat karena suatu kepastian yang ia dapatkan dan ia prediksikan. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius mampu melihat di situasi dan kondisi di saat seorang Aquarius mendapatkan kesehatan yang menurun, yaitu mengharapkan bantuan dari seorang anak Aquarius. Yang dimana di sini seorang Aquarius pasrah karena yakin kepada seorang anak bahwa saya seorang anak akan membantu seorang Aquarius untuk melakukan aktivitas sehari-hari di bulan Februari tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah five of pentacle ataupun lima koin secara umum five of pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan dan di sini juga bisa dikategorikan suka membantu orang lain namun diri sendiri sedang keadaan susah ataupun sedang membutuhkan dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2021 keuangannya perlu melakukan suatu perubahan yang dimana sini disarankan kepada seorang Aquarius Baiknya mengontrol kembali pengeluaran pendapatan, menata meniti kembali pengeluaran pendapatan akan melihat sebuah peluang usaha untuk meningkatkan keuangannya di bulan Februari tahun 2021. Namun di sini keuangannya akan stabil, dan di sini seorang Aquarius suka membantu orang lain meskipun seorang Aquarius sedang membutuhkan ataupun sedang dalam keadaan susah. Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Aquarius membantu orang lain dengan menguras tabungan ataupun dengan menguras keuangan sendiri. Dan untuk kartu support energi ini adalah Kenaik of Cup Secara umumnya, kenaik of Cup itu diartikan seorang yang usianya di bawah 30 tahun Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2021 Perlu melakukan suatu perubahan yang dimana mengkontrol, menata, meniti kembali pendapatan serta pengeluaran Dan di sini seorang Aquarius juga membantu orang lain Meskipun seorang Aquarius sedang terjepit, sedang membutuhkan, dan sedang dalam keadaan susah dan di sini seorang sahabat rekan akan mensupport serta mendukung seorang Aquarius agar bangkit dan fokus untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat lagi dan jika kartu dengan game kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius pasrah karena ia yakin dengan membantu orang lain keuangannya akan meningkat dan meskinya akan semakin meningkat so, Tapi pintu meskipunnya akan terbuka di pada Februari tahun 2021 yang dimana disini mendapatkan dorongan sebuah energi dari rekan, sahabat, ataupun orang-orang terdekat Aquarius sendiri Dan untuk kartu, kartu pekerjaannya adalah Ten of one ataupun 10 tongkat Secara umumnya ten of one itu diartikan melakukan semuanya dengan cara sendiri, melakukan sebuah kegiatan dengan Ide sendiri, mengerjakan sesuatu dengan diri sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga di disini merasa hidupnya penuh terbebani dan di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan karir pekerjaan yang sangat meningkat di bulan Februari tahun 2021 yang di mana di sini digambarkan seorang Aquarius melakukan suatu pekerjaan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain di sini juga seorang Aquarius akan merasa terbebani dan merasa hidup ditanggung sendiri yang dikarenakan di sini seorang Aquarius mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di bulan Februari tahun 2021. Dan disini seorang Aquarius akan mendapatkan peningkatan karir dan pekerjaan yang berdampak positif kepada kehidupan dan keuangannya. Semua pekerjaan dilakukan oleh seorang Aquarius di bulan Februari dengan cara sendiri tanpa mengharapkan serta tidak bergantung kepada orang lain dikarenakan seorang Aquarius trauma dan mempelajari masa lalu yang dimana di sini seorang Aquarius pernah dihianati di dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of One Secara umum, kenaikan kofan itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan seorang Aquarius melakukan pekerjaan dengan ide sendiri, cara sendiri, dengan individu, serta tanpa mengharapkan dan ber tidak bergantung kepada orang lain. Semua ini, Aquarius lakukan dikarenakan seorang Aquarius trauma kepada pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya, yang dimana di dalam kategori karya dan pekerjaan dan pengkhianatan itu dilakukan oleh seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini bisa diprediksikan juga bahwasanya seorang Aquarius mendapatkan support energi dan doa dari seorang pasangan yang merupakan pasangan Aquarius sendiri. Dan jika kartu Dragonman kita gabungkan dengan pekerjaan seorang Aquarius menggambarkan seorang Aquarius pasrah melakukan sebuah pekerjaan karena ia yakin ia mampu untuk menjalaninya serta berhasil meningkatkan karir keuangan serta kehidupannya di bulan Februari tahun 2021 yang didukung dan didoakan oleh seorang pasangan Aquarius sendiri dan untuk kartu hubungan asmara Aquarius adalah Ace of Cup secara umum Ace of Cup itu diartikan permulaan awal mula ingin menata ingin mencoba hal yang baru ingin memulai hal yang baru jadi di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2021 Hubungan asmara perlu menata kembali meniti kembali serta disini sini digambarkan kepada seorang Aquarius yang belum berpasangan seorang Aquarius akan menemukan pasangannya di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini seorang Aquarius akan memiliki komitmen serta mempunyai rencana untuk memulai hubungan asmara yang sangat bagus di bulan Februari tahun 2021 dan apabila kepada seorang Aquarius yang sudah berpasangan di sini disarankan Baiknya kontrol serta-tata kembali hubungan asmaramu bersama seorang pasangan yang dimana disini dikategorikan agar mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan di bulan Februari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Cup. secara umum King of cup itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan seorang aquarius yang belum berpasangan akan bertemu pasangan memiliki komitmen serta mempunyai rencana untuk menata kembali hubungannya yang sangat bagus serta harmonis di bulan Februari tahun 2021 yang didukung oleh seorang orang tua aquarius dan orang tua pasangan aquarius sendiri dan kepada seorang aquarius yang sudah berpasangan di sini disarankan kepada seorang aquarius baiknya tata kembali hubungan asmara bersama pasangan yang dimana tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara yang didukung oleh orang tua orang sekitar orang tua pasangan Aquarius sendiri dan jika kartu dan game kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius pasrah namun ia yakin dapat membahagiakan seorang pasangan serta mendapatkan keharmonisan hubungan asmara di bulan februari tahun 2021 yang dimana didukung oleh seorang orang tua Aquarius serta orang tua pasangan Aquarius sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2021 itu berada di angka 5, 55, 50, 10, dan 19. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aquarius di bulan Februari tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.